Kaki yang indah menunjang penampilan menjadi lebih tidak tercela. Namun, kaki yang kasar dan berbulu lebat tentunya mengurangi kecantikan Anda sebagai seorang wanita modern, umumnya. Wanita melakukan perawatan wax untuk membuat kaki bebas bulu dalam sekejap, namun Anda harus tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, menurut Florence Govan, seperti dikutip Fashion Magazine. Waktu terbaik untuk melakukan wax kaki adalah ketika bulu baru tumbuh beberapa sentimeter. Sebab jika sudah terlalu tebal, maka kaki Anda akan terasa benar-benar sakit saat wax. Sebenarnya, tergantung produktivitas pertumbuhan kulit tapi kami merekomendasikan ketika sudah tumbuh seperempat inci jelas govern selain wax kaki dan paha yang halus juga bisa Anda peroleh melalui perawatan natural berikut uraiannya minyak almond anda pasti mendengar bahwa mengonsumi almond setiap hari bisa memperbaiki kondisi dan kualitas kulit secara jangka panjang, mengaplikasikan minyak almond pada kaki, dan paha setiap malam mengembalikan kelembaban serta kehalusan kulit. Minyak zaitun kaya kandungan vitamin E sehingga serupa dengan ramuan ajaib untuk kecantikan kulit. Aplikasikan minyak zaitun pada kaki setiap hari dan nikmati. Kulit yang lebih halus dalam hitungan minggu. Minyak kastor. Minyak kastor merupakan buah bibir terkini di ranah tren kecantikan. Pasalnya... Minyak ini kaya akan nutrisi dan vitamin yang membuat kulit lebih halus, serta lembut. Kandungan asam lemak dan vitamin yang tinggi membuat kulit kaki serta paha lebih bersih dan cerah. Agustina Tahun 2017 tinggal menghitung bulan saja. Dua bulan lagi setelah November dan Desember kita akan memasuki pergantian baru di tahun yang baru. Tentunya ada tren make up yang baru juga di tahun tersebut. Kira-kira seperti apa make up yang akan meriahkan penampilanmu pada tahun 2017 mendatang? Tahun 2017 nanti. Nampaknya makeup yang menonjolkan bagian mata dan bibir akan lebih hits sebelum bereksperimen lebih jauh. Simak beberapa makeup yang akan menjadi tren 2017 nanti. 1. AelleinerteFasionSpot.com pada tahun 2017 nanti. Sepertinya Aelleinerte akan lebih cepat habis. Karena pada tahun depan Eyeliner akan menjadi item makeup yang sangat penting dan menjadi statement utama pada wajah tahun depan. Para makeup artis akan lebih menjadikan bagian mata sebagai titik seni pada riasan. 2. Bibir Merah Kaantik.com sebaiknya kurangi membeli lipstik yang kurang mencolok. Pada tahun 2017 nanti lipstick dengan warna merah menyala akan terus berkembang. Lipstick warna merah menyala juga akan membuat wajahmu tampak seksi dan berani. 3. Eksperimen alis putih Sobek.com bayangkan jika alismu berwarna putih seakan beruban. Jika biasanya alis tebal berwarna hitam yang sedang marak. Kabarnya tahun depan alis yang dibelah akan menjadi trending di makeup up skene. Alis yang berwarna putih ini akan menjadi sesuatu yang baru dan unik dalam tata rias 4 glitter. Fabmom.co.z pada tahun 2017 menambahkan sedikit sentuhan glitter akan menjadi tren riasan baru. Glitter pada wajah juga akan menjadi identitas make up 2017. Penggunaan glitter akan membuat make up atau riasanmu semakin menonjol. Cobalah gunakan glitter sebagai pengganti eyeliner atau eyeshadow pada mata. 5. Goodhik. Duynsdesign.com pada tahun 2017 mendatang para perempuan dituntut untuk lebih berani. Tren make up tahun depan salah satunya adalah bibir berlipstik hitam atau plum gelap. Bibir gelap yang terkesan gotik dan darak bahkan tak akan membuat penampilanmu menjadi seram. Malahan kamu akan terlihat stunning. 6. Pucat berbeda dengan dua tren bibir di atas. Bibir pucat tanpa polesan lipstick juga akan menjadi tren 2017. Kesan pucat akan membuat wajahmu terlihat natural. Hal ini juga bisa digunakan bagi kamu yang kurang suka dengan warna ball. Meski pucat tentu jangan sampai unutup mengaplikasikan lip gloss atau lip balm untuk menambah tampilan fresmu. 7. Eye Shadow Tembaga Sobek.com salah satu tren Eye Shadow pada tahun 2017 mendatang adalah warna tembaga. Warna tembaga akan membuat riasan matamu semakin menonjol. Meski tak terlalu mencolok namun dapat mengaksentuasi kelopak matamu dengan indah warna ini menimbulkan kesan sayu pada mata dan sangat natural.